Halo guys welcome to black Fokus. Was... oke okay, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa t -t -t like yang banyaknya supaya mencret dan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang nonton video ini ya yeah. tolong subscribe ya karena kita mau nyampe 100 subscriber mau subscribe ya please lupa kasih cheat kita saatnya blogstrike. dot oh, x. Oh, mental cow, mental itu orang. Mm, menikmati indaman. Mm, mampu santapan. Hello guys. woi wei, kamek kame. eh. Eee. Hello guys, kita coba shotgun ya. shotgun gue nggak nggak besekin tapi bodoh amat. Bitch, so bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bit, bit. what? Mampus. Hmm, Hello guys. Hello guys, welcome back to Minecraft. Woo, woo, woo, woo. M. Eh. Hello. <laughs> Ngegas gua itu tuh. Hello guys. Mati aja lu. Uh! Wih! Wah, kok masih fisimpul kurang. Hmm. Go! Masuk aja ya, masuk Paiko, masuk Paiko, masuk Paiko. Aduh. Kita harus menangkan. Mmm, masuk ayo, Paiko. Uh, oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diserbu. Eh eh eh eh Oh Di dunia Di dunia Gua hanya ingin anjing dada gua sakit Hmm di dunia oh, Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun kita dapat ini di dunia di dunia, gampang oh pinter bihub ya, pinter bihub wey, di dunia, di dunia lin pakai pisau, Ji. Yeah. Eh, Tas, lagi gini, dia. Pak. Wow. wow! Wow! pakai pisau malah, Ya mental. 1v1. 1v1. 1 v hidup. Hello guys. Kelangsungan hidup. Halo guys, langsungan, halo guys, hai, coming Uh, ninja, ninja, ninja, dia, dia, ya ninja, guys, timnya pada bodoh pakai, di dunia, sinyal gua ngelek itu kan bau enak, di dunia, di dunia, meninggal, dunia. gua dipisau apa ditembak, Asia. melayang jauh, itu kayak pisau, malah. Itu akan enggak kenapa woi? Siapa itu yang? Itu hadapan saya ada ibu. Nih. Uh. Seni Dia ada di belakang saya tempat... keselamat sampai tujuan eh eh eh meninggal turut turut turut turut Halo guys girl anda kill 3 lo. Halo guys uh, uh, uh, uh. ah. jangan 18 awalnya nge-like -ng -like, sekarang udah tahu kenapa <Musik> kenapa guys babi game nggak kepencet sumpah ini game terkadang gak mau ini hp gua hp gua bukan salah aja hp gua ini terkadang gak bisa mencet N nembak kirinya oh oh oh oh oh stop your... oh <Sulah> Hello guys, hmm, tembuh. Hmm. <tuk> Ayo guys kita. waris kontol itu tim papa weh uh uh enggak ebek ah ah bang kau pecah ya tuh dikasih pecahkan welcome back uh ayo tembak su uh, ada orang uh headshot bro. Wuh, Hai oh masuk Perang terjadi di Amerika Serikat, mungkin ngakil ngakil santai, santai, santai, santai. Tembak, tembak, tembak, tembak, mm m, wing wing mmm, wing, wing. mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, Kan bisa. Ay, ya. ay, ay, ay.